Hati seluas dunia. Dahulu kala, hiduplah seorang guru yang terkenal bijaksana. Pada suatu pagi, datanglah seorang pemuda dengan langkah lunglai dan rambut masai. Pemuda itu sepertinya tengah dirundung masalah. Tanpa membuang waktu, dia mengungkapkan keresahannya. Hidupnya gagal, karir, cinta, dan hidupnya tak pernah berakhir bahagia. Sang guru mendengarkannya dengan teliti dan seksama, lalu mengambil segenggam garam dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Dia taburkan garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya dengan sendok. Coba minum ini. Dan katakan bagaimana rasanya Pintas sang guru Asinan pahit Pahit sekali Jawab pemuda itu Sembari meludah ke tanah Sang guru hanya tersenyum Ia lalu mengajak tamunya Berjalan ke tepi telaga Di hutan dekat kediamannya Kedua orang itu berjalan beriringan Dalam kediaman Sampailah mereka ke tepi telaga Yang tenang itu Sang Guru lalu menamburkan segenggam garam tadi ke dalam telaga Dengan sebelah kayu, diaduknya air telaga Memerbelombang dan riak kecil Setelah air telaga tenang, ia pun berkata Coba ambil air telaga ini dan minumlah Saat itu selesai meneguh air telaga, Sang Guru bertanya Bagaimana rasanya? Segar, saat muda itu Apakah kamu masih merasakan garam di dalam air itu? Tanya sang guru Tidak, jawab si anak muda Sang guru menepuk-nepuk punggung si anak muda Lalu mengajak duduk bersimpul di tepi telaga Anak muda, dengarlah Pahitnya kehidupan seumpama segenggam garam Jumlah dan sapan itu adalah sama Dan memang akan tetap sama Tetapi Kepahitan yang kita rasakan Akan sangat tergantung dari wadah atau tempat yang kita pakai Kepahitan itu Selalu berasal dari bagaimana cara kita Meletakkan segalanya Itu semua akan tergantung pada hati kita Jadi saat kamu merasakan kepahitan atau kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang boleh kamu lakukan. lapangkanlah dadamu untuk menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Luaskan cara pandang terhadap kehidupan. Kamu akan banyak belajar dari keluasan itu. Hatimu, anakku, adalah wadah itu. Batinmu adalah tempat kamu menampung segalanya Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas Buatlah hatimu seluas telaga yang mampu meredam setiap kepahitan Hati yang seluas dunia Keduanya beranjak pulang Sang Guru masih menyimpan segenggam garam untuk orang-orang lain yang sering datang padanya membawa keresahan hati.